Wah wah wah wah wah tolong tolong to to to to to to to Oke oke oke ya ya lari tuh Oke, okay. aku lebih aku bagian baking aja deh, aku bagian baking. Ah, saya kita simpan stamina aja, nanti monster bakal kejar kita. Simpen yeah, makanannya itu. Aku. Ya, aku bagian baking ajalah, bagian baking ajalah. Baking powder. Eh, apa nah, aku... itu? Suara apa? Woi, woi, woi, woi. Oh, jauh dia, jauh dia, jauh dia, jauh dia. Semuanya, semuanya. Oh, mati, oh, dia mati. Bare mati. Ya, duluan, duluan. Oke. Ayo, coba biar bisa, biar bisa ngeliat nih. Gue nih, gue gak bisa lihat sama masalahnya Belum, ya? Belum tanya. ya? Yeah, Belum, ya? Merah-merah-merah Wish Belum, ya? Belum, ya? Belum, ya? Belum, ya? Belum, ya? Belum, jago banget ya? Anjay. Oh, anjay, oh, anjay Anjay Belum, ya? Belum, ya? Belum, ya? Belum, ya? Belum, mati, sat sat mati. Oh, A, gue mati. <laughs> jangan bisa, jangan Engga, bisa lihat. Cok, iya, gelap banget nih. Ya. Oh, Juh, siapa ini? Oh, random. Oh, ini keren ini Oh, ini keren banget. Oh, ini keren banget. orang ini keren banget. Oh, ini keren banget. Oh, ini keren banget. Oh, ini keren ini ini keren ini putih-putih udah itu monster. cow mata lobi cing putih. tadi tadi gua ntar ada ada mata lobi cing belakang gua. gue. In Indunight, eh, in still. Kalain nong powernya, powernya nyalain. Ya, ya lu ke atas, lu ke atas nyalain, lu ke atas nyalain. Nyempa listrik di boxnya, boxnya. Oke oh, gue oh, mati. Ya mati. Jangan kenal listrik jangan kenal listrik. Indunight, still. Oh, nggak. Nah, gue jatuh dari ke atas, gue jatuh dari atas jatuh dong. of tempat kematian, nah, nanti, itu, Wah, tempat kematian lagi Jek, pak. Mana mana. Yes. Yes. Uh, udah. Oke. Ya. Ya. Cepat, cepat, cepat, cepat. Oh, is... Ini kemana? Ini, ini, abis namanya Ambil apa Ambil jam, ambil jam. jam, Mana Nah, itu yang ngedusa, beritahu dulu. itu yang ngedusa gila. Siat lah, siapa lagi? Jadi lolos terjebak. Ini nih rumahnya nih? ini gua buka matianan ini nih. Oke, ini rumahnya. Papa mama kita nih. Ada ada ada. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Oh, ini gua lagi squad. cowok tolong. Itu rumah Gugu. Oh, kita punya toki, kita punya toki nih. Ambil kawainya dulu deh Ambil kawainya dulu Ambil lagi dulu Eh, ini kawatir Oh my hmm. Buka, buka Masa ini dari atas biasanya <laughs> buka, muncul buka buka, buka. buka buka Iya makanya dari atas itu munculnya Gak lagi Satu menit tiga puluh detik kemudian Oke, okay. oke nah, Satu, satu nyalain center dan Gue punggung, gue ambil radio Wih, sabar, sabar Yo, eh, marik, main, eh tempat spawn monster di gubuk, cok. tempat monster halo mas saya di pokoknya saya di pojokan jangan berjo eh, virus jangan keluar virus kamu kemana virus Jantar, oh. jalan aja jalan aja jalan jalan jalan jalan jalan kita nyalain lampu jalan jalan aja, jalan aja Jangan lari, kok. Woi, jangan lari, woi. Emang stamina, woi. Oh, eh, jangan lari. Ada orang, AF kok, cok? <gifix> <gifix> <yuk> ini dia orangnya nih. Adalah udara primanusiakan dan perikaan ini. Halo, halo, halo, halo, halo, gua. saya, ngeempat, tiba-tiba di saya, ngeempat, tiba-tiba. Iya, teman. Tiba -tiba. <gifix> Fuss, power-nya ini gimana? Ini, oh, gimana lu ya? Gimana lu Power-nya Ayo, ramai-ramai kita cari power itu warna natalin dulu cok warna natalin dulu cok rame gua sendirian cok ini sama sendirian ini Ya gua udah mau powernya, gua udah, udah mau powernya Nyalain, nyalain, nyalain, nyalain Nyalain, nyalain, nyalain, nyalain Mumpung dia lagi yep. jauh, mumpung monster lagi jauh Ya Tuhan gelap banget kayak masih ada pencet ya <laughs> Waaaah <Wow. laughs> Aduh <susuk> Yang, yang ga aman suaranya, yang ga aman suaranya. <laughs> suara gua tuh, suara gua kecil kan Nggak, nggak, udah Eh, gua nah, mau ngasih tau Itu lo pada kan pinggir-pinggiran kan Iya Ah hmm. nah, itu monsternya lagi di pinggiran itu Pinggilnya suaranya dan gue dan dan gue mati. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Cok. Ini apa nih? Tutup, cowok ini, ini tutup ini Pak Nanda, jangan warung, jangan warung Pak Nanda. <tuk digerima> nah, udah buka tuh. Udah Buka tuh. Ke power, ke power, ke power. Kita beli apa ya? Oh, udah ada beli spectrometer. Clear, beli tracker, tracker dong. Ntar lagi ntar ini nih power. Aku beli tracker, aku beli tracker ya. Kau tracker, aku beli tracker. Kau ada angkanya, berarti itu. Kau ada angkanya, berarti dia dekat. Gak lah lah lah Bukan berapa? Pak Nana Gatau beli apa nih Enaknya Yang berguna aja pananda Nanda Beli berguna ya? Biar aja Pak Nanda Car banyak pak Itu aja beli itu aja apa Bahensinya beli jam aja pananda Nanda Beli jam Jam ya? Oke eh. oke okay. ya, Udah udah jam Udah beli jam, udah oh, beli jam. Eh pada di mana eh? Oh, nah. Mail buka Mail buka Eh mana mana? ini ini oke oke oke ini kita mau okay, okay, okay. aja kita aja kita mau aku sama Fira sama pak Nanda, ya oke oh, okay. oh iya. <coughs> Woi buka woi 2 aku tracker Sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah sumpah 2 center aku tracker 2 center aku okay. okay. tracker Ini matiin cok Ini masih ini matiin, matiin cok Liat co. bisa liat cok Matiin lampunya Kalo monster dia dateng Gue buka langsung buka pintunya ya biar ya. langsung lari eh, Ayo dulu radio bentar dah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 amankan, oke okay. kita gak aman coq lu ada suara kayu ya? gau coba liat, coba liat atas, liat atap, liat atap liat atap awan, awan, awan los los lagi coq, kok los mulu sih wah motor terus terus. lu dia lu mana? aku gak bisa liat kan lu lari, lu lari! Kupluk, oh <tis> <tis> <tis> <tis> tiba di sini ada oh, oh, oh, oh, oh, oh, tiba tiba oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ada oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ya. Ya. Ya. Ini kalau ada angka aku langsung balik ke lado. halo, oke, teman. Ah, besar no. Wah wah wah Ada mana? Di sana mana? Oke oke oke. Ya ya. terus jual Lari terus Oke aman aman